Aduh hai Mana tahan spesial A few moments later Balik lagi di channel aku Assalamualaikum Gimana semuanya? Sehat? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Tetap sehat ya Supaya kita bisa menjalankan aktivitas Menikmati indahnya hidup Menikmati sesuatu yang indah-indah yang ada di dunia ini Oke okay. Hari ini uh, Aku mau mereview Dan kebetulan aku juga mau ketemu sama ownernya Dan ownernya ini kebetulan sahabat aku sendiri ya dan ketuan ini kedai baru launching di daerah Bekasi, di tepatnya di daerah Narogong Di Jembatan 1 Kita mau mereview uh, varian kopinya tuh yang unik apa aja sih yang ada di kedai ini ya Nanti kita coba ya Katanya sih kopi, kopinya uh, luar biasa, enak Itu terus ya, yuk kita cobain kopinya A few inches later. Temen gue mana nih? Katanya mau dateng Maghrib lah, gini. Uh. No mau di anak-anak kayaknya enak. No, no. Hei! Apa kabar, Dor? Li! Hei! Apa kabar, Dor? Macet tapi gimana? Macet banget. Cuma maghrib? Iya, jauh. Gue tadi macet di sana, Pas guys. Pasti lo mau ngopi. Gue cobain ya, kopi lo ya. Oh, C'mon. Yuk, ikuti terus. Ayo, Oke. Okay. Ini kedai kopi gue. Gue mantep. Keren. Nih, menu di kopi gue. Kopi kopian, cemil-cemilan, SSN, panas-panasan. Pokoknya aduhai. Terus sekarang duduk dulu dah Kita niat buat duduk ya. Ini dia sahabat aku nih guys. Namanya Bang David. Kenalin ya. Dia sahabat aku udah lama banget dari zaman. SMA dulu ya dan sekarang dia udah sukses sekali nih dan dia buka kopi kedai kopi di daerah Bekasi tempatnya di Narogong Jembatan Satu. Eh bang, ya. apa kabar bro? Gelah. Sehat. Baik Mo Eli, baik baik. Loh kemana Sehat, ya? aja? Ibu sih masih di sini aja masih beredar. Loh yang kemana nih? Katanya udah jadi pengusaha ya? Baru, bukan pengusaha. Cuman lu teman lih gelap lagi sekarang. Mata lu, buka dong Iya Masih nyentrik aja lu dari zaman oh, dulu, iya, kagak iya, udah, berubah ya Udah bagian gelap ya Udah pakai aja Gimana nih? Ya, gue pengen tau nih ya, gue kesini mau nge-review Review kopi lu nih, katanya udah melalang buana nih Sampai ke Amerika juga udah terkenal banget nih kopi hey. Kenapa namanya kopi aduhai? Kape aduhai Kape, kita bilang kape ya, bukan kafe ya Sebenarnya sih kopi, bukan kafe. Oh, kopi aduhai. Kopi aduhai itu lahir secara spontan. Jadi, gue punya komunitas SPA, anak-anak SPA. Nah, di situ kita punya ide yang sama. Gimana kalau kita bikin kedai yang lagi rame nih, kedai kopi. Nah, gue join sama tiga orang. Gue makan lo tau sendiri, dari dulu kakak punya duit. Cuman gue punya pelataran, hmm. iya enggak. Jadi tiga orang itu temen gue yang punya modal, nanti ada yang pada patungan. tadinya pengen apa kemana tahan kopi, cuman kayaknya kurang gurih di <laughs> Jadi gue bilang aduh, aja aja. Aduh, harus ya, seksinya. seksinya Nice. <laughs> Oke, gue pengen tahu nih uh, yang yang rekomend apa sih di sini kopinya, dan lo dari jenis biji kopi apa nih? Kalau perkopian gue sebenarnya baru kemarin sore, jadi gue belum tahu benar tuh perkopian kopi jenis apa, kopi jenis apa. Tapi lo pake lokal ya? Iya lokal aja. Cuman kalau bicara recommended, mm -hmm. ya kan, yang banyak pesan. Mm -hmm. Di sini ada kopi susu akamsi. nah Itu kayaknya yang banyak pesan. Akamsi. Iya, isinya es batu, gula aren, susu, mm -hmm. dan espresso. Gitu ini ya. Iya. Dan harganya juga semua terjangkau ya ini ya, buat kantong-kantong yang suka nongkrong, Betul. suka ngopi, A ya. A few moments later Di kedai gue, ya. selain lu ngopi, juga bisa nyanyi nyanyi. Ajib Ada tentang. Ajib, goling. mainin bang. Eh, gitar. Joleng. Mainin bang, asik. Bikin cakep ya bang Oke, okay, tadi lu pesan kopi es kopi akam sih ya. Ini yang rekomend ya. Iya, udah gue pesan satu ya. Iya. Dan untuk lu spesial, gue sendiri deh. Siap. Oke. Okay. Thank you, Bro. Nih, El. Ini, Ini yang lu, kopi yang rekomend. Ini ya. buat lo nih gratis yang coklat-coklatan Wuuuyyyy <laughs> Dah selamat menikmati Oke okay. Oke okay guys kita coba ya taste nya Ini tadi yang kopi yang ini yang coklat ice Ini mesti diaduk dulu ya, guys Kita coba yang kopinya dulu ya Ini kita aduk dulu, kita blend Biar tercampur Bismillah Enak Sekarang kita coba yang coklat ya banana enak, rekomend ya. Coba ya nanti kesini melipir, um, kalau lagi ada di sekitaran Bekasi, Bekasi Timur, tepatnya di daerah Narogong, Jembatan Satu. Mungkin teman-teman coba melipir deh kesini cobain ya. Kopi Aduhai. Oke okay guys, demikian review singkat tentang Kopi Aduhai. Jadi gak ada salahnya kita perform ya di akhir acara, di ending, mengenang masa lalu, mengenang masa lalu juga gitu. Kita nyanyi apa nih Bang? Kita nyanyi lagu apa tadi Bang? Ya, gerimis. Udah, Ujan gerimis. Ujan gerimis aja. Saksikan terus. Bang, Hihi. Ya.